Keyakinannya semakin kuat semakin lama bayi itu besar dan tumbuh menjadi pemuda rupawan gagah perkasa Dan memiliki kecerdasan pemuda itu sangat berbeda dengan pemuda di desanya Pemuda rupawan itu sangat takjub ketika mem memasuki hutan Termasuk orang tua yang telah merawatnya banyak sekali hewan-hewan yang dijumpainya Dan hewan-hewan itu sangat indah dan lincah Aki, lihatlah itu binatang apa yang indah di atas pohon itu? Saru pemuda Rupawan ketika melihat burung berbulu warna-warni, yang Aki tahu itu adalah ciung. Jawabnya Aki. Ciung. Tiba-tiba? Ada... Nah itu apa Aki? Oh, itu adalah wanara. Aki. Wanara Selama ini aku belum pernah berdidi dimilih memiliki nama. Bagaimana jika namaku dinamakan ciung? Wanara. Wanara. wanara. wanara. Wan... Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh. Nah, apa aku tak keberatan jika aku pergi ke Galuh? Pergilah. Nah, temukan asal usulmu. Jangan lupa di sini. Jadilah seorang yang berbudi luhur. Cium Wanara berpermintaan untuk pergi ke Galuh. Namun sebelum pergi, dia dibekali sebutir telur ayam. Dan Akibat. Namun dalam perjalanan menuju Galuh, Cium Wanara tersesat di tengah hutan larangan. Semakin dia berjalan semakin dia masuk ke dalam hutan Di hutan namun takdir berkata lain Malam telah tiba dan dia memutuskan untuk mencari goa Dalam gua terdapatlah seekor naga jelmaan petapa anjar Soekarshi. Awalnya dia sangat takut melihat naga melingkar di batu besar di tengah gua. Aku adalah naga wiru. Untuk apa kau masuk ke dalam petapaanku? Tanyanya dengan suara menggelegar. Aku tidak ingin bermaksud mengganggu petapaanku. Aku hanya ingin beristirahat. Hmm, hendak kemana, wahai anak muda. Ke tanah galuh mencari orang tuaku. Aku. Jawab nara tegas. Naga Weru tertarik dengan Jung Wanara lalu yang meminta menceritakan kisah hidup Jung Wanara diceritakanlah seluruh kejadian yang menimpa dirinya hingga dia diberikan sebutir telur ayam untuk di dierami namun hingga kini dia belum menemukan unggas untuk mengerami telur itu anehnya Naga Weru yang sangat menyeramkan itu menjadi baik hati setelah mendengar perkataan Jung Wanara lalu dia juga bersedia mengerami telur ayam tersebut hingga menetas menjadi anak ayam jantan <tuh> Perjalanan ke Galuh Bukanlah hal yang mudah Jumwanara harus naik gunung turun gunung Masuk hutan keluar hutan Untung saja dia dibekali ilmu oleh Naga Wiru, Hingga tak pernah mundur jika ada bahaya mengancam Anak ayam jantan yang dibawa Juga telah besar Gagah dan kuat Suaranya berkokok Yang nyaring menembus Cakrawala Dia di dipusar dayuh galuh, di mana sedang didiadakan sabung ayam. Sebuah pesta besar dalam adu ayam jago, raja dan rakyat yang menyukai acara seperti ini sehingga terkadang pada petinggi raja bergabung di sini. Cium warna juga bergabung, melihat apa yang terjadi. Ternyata ayam jago Prabu Barmawijaya yang ikut sabung ayam selalu menang, tak ada yang mengalahkan, sehingga tampaklah kesombongan raja itu semakin tinggi. Aku akan memberikan apa saja. Bagi siapa saja yang bisa mengalahkan ayamku Raja Prabu Barma Wijaya sesumbar Tidak ada yang berani melawan ayam jago milik Prabu Barma Wijaya Ayam yang gagah memiliki taji yang kuat Sekuat baja mampu merobek ayam jago lainnya dengan sekali hentak Aku yang akan menantang paduka raja Semua orang memandang ke arah Cengwanara yang, yang tengah berada di situ memperhatikan Cengwanara Kemudian dia mendekat lalu berbisik siapa sana sepertinya batin ini mengatakan bahwa kesanak bukan orang jauh tanya wabatara lengser aku cium wanara dari desa gegersunten datang ke galuh mencari keluargaku yang telah menghanyutkan aku ke sungai citandui jawab cium wanara wabatara lengser terkejut mendengar itu dia menyadari bahwa cium wanara adalah anak dari Dewi Naga Ningrum yang kini sedang menyepi di hutan larangan Dayu luhur Cilacap <Susuk> ya. Mintalah setengah dari kerajaan Sebagai imbalan jika menang Pada saatnya Kisanak akan mengetahui kebenaran Cium Wanara tertegun Mendengar bisikan uap Namun dia akhirnya menyetujui Lalu mengutarakan kepada Prabu Barmawijaya Tentu saja Prabu Barmawijaya menyanggupi Karena yakin ayamnya akan menang dia juga meminta cium wanara dipenggal jika kalah setelah sepakat adu ayam jago dimulai semua menyaksikan dengan hati yang berdebar-debar ayam cium yang di nagawiru menyimpan kesaktian nagawiru dia bertarung dengan gagah berani hingga ayam jantan Prabu Barma Wijaya kalah dan mati sesuai janjinya. Setengah dari kerajaan diberikan kepada Ciung Wanara tanpa menunggu lama Ciung Wanara menjadi raja. Saat itulah Wabatara Lengser datang ke hadapannya lalu menceritakan segala kebusukan Prabu Barma Wijaya hingga rela menukar dirinya dengan anak anjing. Ram Cewanara mendengar itu dia kemudian membangunkan penjara besi lalu mengatur siasat untuk menjebak Parma Wijaya dan Dewi Panganyap mereka diundang untuk melihat-lihat penjara besi tersebut hingga masuk ke dalamnya saat itulah Jung Wanara mengurung keduanya Sementara itu hari yang bangga tidak terima mendapat kabar bahwa Dewi Pangrenyep ibu kandungnya dipenjarakan oleh Ciung Wanara dengan pasukannya mereka menyerang kerajaan Ciung Wanara perkelahian tidak bisa dihindari kerajaan Galuh yang tentram kini berubah menjadi lautan darah mayat bergelimpangan dari para-para yang sebenarnya mereka adalah para-para yang dahulunya bagian dari kerajaan Galuh ini disebut Perang Saudara Ciung Wanara dan Hariang Banga berduel ilmu pencaksilat yang dimiliki oleh keduanya sangat tinggi mereka saling serang hingga ke sungai Brebes. Pertempuran belum ada yang menang. Saat itulah Prabu Permana Dikusuma muncul bersama Dewi Naganingrum mengejutkan Uba Dengan kesaktian Prabu Permana Dikusuma melarai perkelahian lalu menggiring keduanya ke dalam penjara besi di mana Prabu barmawijaya dan Dewi Pangrajap dikurung. Kalian saksikan kebesaran Sang Hyang Tunggal menghukum orang yang sangat kejam Ucap Prabu Permana Dikusuma. Usai berkata demikian, Prabu Barmawijaya berubah wujud menjadi Arya Kebonan, menteri yang dikabarkan menghilang. Arya Kebonan, janji adalah sumpah, tak bisa dilanggar oleh siapa saja yang mengucapkan, "Kau telah berjanji kepadaku akan membawa kerajaan Galuh kepada kemakmuran dan kebaikan, namun nafsu telah menghancurkan dirimu sendiri. Inilah akibatnya orang yang mengekiti hawa nafsu, tak ubahnya seperti monyet." Setelah berkata Arya kebonan yang dulu dikabulkan keinginannya oleh Prabu Permana Dikusuma untuk jadi Raja Galuh berubah menjadi monyet. Sementara Dewi Pangraja menjadi seekor burung gagak. Mereka dilepaskan di hutan larangan. Setelah itu Prabu Permana Dikusuma membiarkan memberikan wajangan kepada Ciumwanara dan Hariang Banga. Adil kalian adalah bersaudara bagi sama saudara pamali untuk berperang melawan saudara sendiri. Makanya dari itu tempat peperangan yang berada di dekat Sungai Brebes yang sekarang bernama Sungai Pamali atau Sungai Cipemali. Mereka akhirnya berdamai harian bangan diperintahkan melangkah ke timur lalu dikenal dengan nama Jaka Sesuruh mendirikan kerajaan Jawa bersama pengikutnya yang kelak menjadi Cikal Bakal. Dari Kerajaan Pasir Luhur yang menjadi cikal bakal Banyumas, sementara itu Ciung Wanara memerintahkan kerajaan Galuh bersama rakyatnya yang disebut orang Sunda. Kedua kerajaan pun gemah ripah loh Jinawi, saling menghargai, saling membantu dalam kesulitan. Baginda Raja Prabu Permana Kusuma Hamba masih penasaran dengan petapa ajar Sukaresi apakah itu adalah jelmaan dari Baginda Tanya Wabatara Wabatara lengser Yakini saja apa yang sudah wayakini Maka disitulah letak kebenaran Akan terungkap Setelah berkata Prabu Permana Kusuma Hilang dari hadapan semuanya Menyatu bersama waktu terlihat Hanya bisa disarankan Oke teman-teman sekian Kisah dari Ciung Wanara dan mungkin bagi sebagian teman-teman Mempunyai atau yang ingin Menuruskan kisah sejarah ini Karena kisah sejarah ini Diambil dari berbagai sumber Jadi ya saya, saya meyakini Teman-teman mempunyai Kisah yang berbeda dari saya Maka dari itu untuk meluruskan kesalahan saya Silahkan teman-teman Komen di kolom komentar Oke terima kasih telah menyimak sampai akhir video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh